Assalamualaikum, guys. Ini para nelayan mau berangkat, yang lainnya jahit dan jangan nganu, jaring ini di pelabuhan Pantai Tambak Rejo, Pelabuhan Tambak Rejo, Blitar. Irwan, tundom Mas Irwan, Mas Irwan, tundom, masih hidup. Untuk persiapan gas ini, Insya Allah nanti berangkat cari ikan. Uh, ini ini nelayannya guys, ini nelayan nelayan ini ya Ini namanya Pak Ponimin Rumahnya sederjo Assalamualaikum guys Ini para nelayan mau Berangkat Yang lainnya Jahit Dandan nganu, jaring Ini di Pelabuhan Pantai Tambak Rejo, Pelabuhan Tambak Rejo, Blitar. Irwan. Dondom Mas Iwan? Mas masuk Dondom? Ini tempat pelelangannya guys. guys, mantap guys, pelelangan Tambak rejo, eh, okay. pos penjagaan pelabuhan guys aquí